kataan jas ada dua sekalian 2. yang sekali lagi, besar lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali dari beling anja eh, ya Kaca, lo oh kaca, kaca belimbingan. Beli. 6172 ya. Turun lagi dua, lagi Mata, iya, Makan dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, makan ini di apa lo? jalan. -jalan berapa itu? Mantap ya guys ya. Jangan lupa kita udah dapat notifikasi dari ya. pihak Olymp Trade guys ya jangan lupa deposit katanya 71, 91, 91. Apa, namanya namanya taruhan berdarah <tuk> berapa, <tuk berapa, <tuk berapa. <tuk berapa. 0148. Enggak karena <S1nh> mas, download Stumble, Mas. Oh, bro, gak, dua, Download nah, Ini, huh? Mas. Seru, Mas? Uh, <HERE> turun, a... oh, Yang dibikinin konten itu ya? Yang konten itu ya? Iya, itu. lagi, Mas tujuh gitu, sembilan nanti bikinnya orang-orang nelfon itu gitu. padahal baru baru nanya banyak lewat tangan ya? bisa main bisa sih lagi sih lain lain apa-apa Wah, kita kalah guys. semua Bigo. lang boros banget sih ini lo gak kepake nih nih nih mana Oh nol nah, nah. oh, nah, nah sampai sepuluh.